Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktu pagi ini untuk bergabung di Zoom Ibu. Uh, sebelum kita mulai kegiatan, Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, siapa yang memimpin doa? Yuk. Ya, boleh. Silakan, baik teman-teman kita. Sebelum kita mulai kegiatan pada, kita, pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih, iya. Terima kasih, Nur. Uh, selanjutnya, uh, apa kabar nih, adik-adik? Alhamdulillah baik gimana bu. hari ini? ada yang? Alhamdulillah Adik. baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah bu. baik Bu. Baik. Eh uh, saya akan memperkenalkan diri ya sebelum lanjut kegiatan. Ada yang udah kenal saya belum? Belum Bu. Bu. Saya memperkenalkan diri ya. Uh, perkenalkan nama saya Nanti Dwi Anjani bisa dipanggil Ibu Kinan. Saya tinggal di Cibubur Jalan Cepaka RT 8 RW 4 nomor 49. Eh uh, di sini ibu ingin nih, tahu nih gitu. Uh, dari muka-mukanya gitu kan ya cantik-cantik, ganteng-ganteng nih si satu orang yang ganteng ya di sini ya. Ya itu ya, gitu di sini ada siapa aja. Gitu perkenalkan diri dulu Jan. Look, ya. Duduk ya. Iya, yang pertama ada Nur ini perkenalkan nama saya Nur Fatima Saya tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Hobi saya membaca buku. Oke, selanjutnya ada Yucca. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Risyafli Muhammad. Uh, saya tinggal di uh, Bogor, di Cibinong. Hobi saya tidur, Bu. Oh, hobi tidur. Oh, hobi tidur. Bagus sekali ya, yuca. ya Berarti Sari. kerjanya tidur mulu dong setiap hari, yuca Iya, Bu. oh Badannya nggak pegel ya, yuca Iya, Bu. Kalau ngumpulin tugas juga suka ketiduran, Bu. Oh, kayak gitu. Oke, okay. baik. Tapi jangan lalai ya sama tugas ya, Yucca. ya Bu. Siap. Oke, okay. selanjutnya ada happy nih. Happy. Uh, perkenalkan nama saya Happy Dinda, saya tinggal di Cibubur, habis saya olahraga Cibubur mananya Happy? Dari ke Bu oh, Suka olahraga apa Happy? Lari, lari, lari doang sih Bu Oh lari doang, oke okay. Selanjutnya ada Siti Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, saya tinggal di Depok, hobi saya menulis, terima kasih. Hobinya apa Siti? Menulis, Bu. Oh menulis, berarti suka menulis cerpen gitu-gitu ya Siti ya? Kalau cerpen sih belum, Bu. <laughs> Oke, selanjutnya ada Suci nih, Mbak Suci nih, yuk silakan yuk. Halo, perkenalkan nama saya Sekisar Pita Putri, saya tinggal di Jandet Jakarta Timur, hobi saya membaca buku. Hmm. Suci membaca bukunya itu tentang pelajaran, apa novel, gitu, atau apa gitu? Novel, oh, novel, novel ya? sih Bu. Oh, novel. Oke, lanjut ada Mbak Ega di sini. Perkenalkan nama saya Gama Warni Putri, tinggalnya di Cikarang, hobi saya kuliner, Bu. Terima kasih. Iya, kulinernya udah kemana aja mbak Iga? Uh, sekitar Cikarang aja sih bu. Oke oh, gitu baik. Selanjutnya ada Novia. Halo, nama saya Novia Dewi Cahyani. Saya tinggal di Cipayung. Uh, hobi saya nonton film. Berarti Cipayung itu dekat rumah ibu ya, Nostia ya? Iya, Bu. Eh, ibu di mana emang? ya Ibu di Cibubur, di Kelicaglam. Oh, tahu. Iya, berarti, berarti ya. Iya, dekat, Bu. Selanjutnya ada Suci. Ibu, ya, Suci sudah Bu. Oh Suci sudah. Uh, silakan Ratu Tasya. Halo, uh, Ibu dan teman-teman Selamat pagi semuanya. Uh, perkenalkan, nama saya Ratu Tasya Shivanisa. Saya tinggal di Jakarta Timur. Hobi saya kulineran. Terima kasih. Ya, uh, selanjutnya siapa yang belum ya di sini ya? saya Bu ya coba perkenalkan diri Halo semuanya perkenalkan nama saya Gakus Joktana saya tinggal di Jakarta Selatan hobi saya itu bersepeda terima kasih yang selanjutnya yang belum saya Bu. saya Bu saya Bu ya silakan. saya Bu nama saya Bekyo Ketumadu ya. Widjaya saya tinggal di Jakarta Pasar Minggu Hobi saya ngegame, Bu. Terima kasih semuanya. Becky, hobi ngegame itu hobinya, maksudnya game apa nih, gitu? Saya sih biasanya mainnya gamenya Mobile Legends sama Ao. Biasanya. Berarti ML. <tuh> iya. <tuh> Oke, selanjutnya siapa yang belum memperkenalkan saya, diri? Bu. Ya, silakan. Halo perkenalkan nama saya Febriana tinggalnya di Cijantung hobi saya memasak oke lanjut saya Bu ya silakan perkenalkan nama saya Fakita Poria saya tinggal di Condet hobi saya mengasak terima kasih oke sudah ya sudah semua belum ya. sudah Bu sebenarnya oh, sudah Oke okay, baik ya uh, semuanya salam kenal ya uh, di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu uh, kita akan membahas tentang pengertian BKP nih ada yang sudah tahu belum apa sih itu pengertian BKP? Saya Bu. Saya Bu. Ya coba Mbak Becky. Uh, Tahu saya itu BkP itu kan bimbingan oh. kelompok bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok Iya benar di sini saya akan memperjelaskan ulang ya adik-adik ya boleh boleh-boleh boleh, Bu. boleh, Ibu. boleh, Bu. boleh Ibu. Uh, bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan mem memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahasnya. Selanjutnya, di sini ada pengertian psikodrama. Nih, ada yang sudah tahu belum? Psikodrama itu apa sih? belum tahu bu, belum tahu bu, eh okay, di sini ibu akan menjelaskan lagi ya pengertian psikodrama itu secara etimologi drama berasal dari bahasa Yunani yang berarti aksi atau melakukan sesuatu nih dan psiko berarti jiwa jadi psikodrama berarti melakukan aksi atau pertunjukan drama dengan dorongan jiwa maka bisa didefinisikan bahwa psiko psikodrama adalah ilmu yang mengeksplor suatu masalah dengan metode drama seperti itu ya, paham gak? berarti kayak sebuah acting gitu ya bu? iya benar, acting gitu ya. sudah paham ya? sudah, sudah bu eh, sudah paham sudah, sudah bu. ada dinamika kelompok nih adik-adik, sudah paham belum apa itu dinamika kelompok? Saya mau bantu jelasin Bu Siapa? Siapa yang mau menjelaskan? Febriana ya? Saya Ya oke ya. Silakan Febriana Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu Yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota yang satu dengan anggota yang lain Dan berlangsung dalam situasi yang dialami Iya, baik Bener tuh, penjelasan Febriana. Kasia ngerti tidak dinamika kelompok itu apa? Uh, paham, Bu. Ya, sudah paham ya semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Paham, Bu. Ini ada asas-asas nih, dalam psikodrama nih, ada empat asas nih di sini. Uh, Ibu akan menjelaskan, boleh ya? eh uh, Boleh, Bu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan dan yang ketiga ada asas sukarela kesukarelaan dan yang keempat itu ada asas kenormatifan Di sini ibu akan menjelaskan satu persatu asas-asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan, jadi para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui. Orang lain paham, ya. Lanjut asas keterbukaan, para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat ide saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Dan yang ketiga, asas kesukarelaan, semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu-malu atau dipaksa oleh teman uh, lain atau pemimpin kelompok yang keempat ada asas kenormatifan semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku sudah paham? sudah ibu paham, oh. sudah Baik. Ibu. Pengertian-pengertian, uh, uh, penjelasan yang ibu sudah berikan semua sudah paham ya di sini ya. Oke, okay, uh, lanjut kita akan masuk nih ke pembagian peran. Tapi sebelum itu kita mau ibu ada games nih buat kalian gitu ya biar kalian fokus nantinya. Di sini ibu akan memberikan game itu nanti ibu dari tangan ibu akan memegang salah satu Uh, anggota tubuh, misalnya mata, tapi ibu tidak memegang mata, contohnya mata, tapi ibu memegang telinga, dan kalian harus konsentrasi ya untuk apa yang ibu capkan dari mulut ibu ya. Paham ya? Baik ibu. Tahan, ibu. Semuanya, ayo fokus. Uh, ibu akan memegang mulut. Oke, okay, fokus nih. Lanjut yang kedua ya, ibu akan memegang alis. Ya, lanjut yang ketiga, ibu akan memegang mata. Iya, bagus ya adik-adik. Sepertinya semuanya fokus ya di sini ya. Uh, lanjut ibu. Uh, Ibu mau nanya nih, semalam kan Ibu sudah membagikan ya naskah-naskahnya uh, di grup ya. Udah dibaca belum ya naskah-naskahnya? Sudah Ibu. Sudah bu, Tapi sudah, bu. Uh, masih tahu dapat yang Ibu. mana bu. Oh uh, iya intinya Ibu kan semalam suruh membaca aja kan ya belum Ibu jelaskan maksudnya apa dari naskah tersebut ya. Uh, kalian sudah tahu kan ya judulnya itu Hidayah Dalam Hati. Uh, di sini ada beberapa peran nih ya kan uh, di sini Ibu akan membagikan nih peran perannya gitu uh, tapi secara mendadak aja nih yang uh, uh, kalian tuh yang di bagian perannya harus siap ya di sini ada Tio ada biodi Ferry Argi Anis Fitri enda Devi di sini Ibu akan membagikan peran yang pertama itu Tio. Uh, kira-kira Fatia ya, perantio ya, ibu, iya, mana Fatia? Saya bu, iya bisa ya, kira-kira ya, memerankan perantio, iya bisa bu. Selanjutnya ada Bildi, uh, itu Rishat ya? Baik, baik ibu. Oke, okay, selanjutnya ada Ferry, Aisyah Baik, Oke, okay, selanjutnya ada Argi Yaitu diperankan oleh Tasya Mbak Baik, Ibu Ya, oke okay. uh, Lanjut, ada Anis yang diperankan oleh Ega Baik, Ibu selanjutnya ada Fitri yang diperankan oh, iya. baik Bu uh, selanjutnya ada Enda yang diperankan oleh Fatimah baik Bu eh selanjutnya ada Devi yang diperankan oleh baik, baik Bu Nah yang belum dapat peran nanti boleh di akhir memberikan kesimpulan ya Yang belum mendapatkan peran Paham semuanya? Baik Baik Oke okay. uh, Boleh silakan sekarang yuk Kita mulai Keluarga Tio adalah keluarga yang sangat harmonis awalnya, tapi karena suatu kecelakaan yang dialami Bapak dan Ibu Tio, mengakibatkan kematian Ibu Tio yang membuat Ayah Tio tak bisa memaafkan dirinya karena dia merasa yang menyebabkan istrinya meninggal. Terpuruknya Bapak Tio mengakibatkan bisnisnya terpuruk dan perubahan sifatnya yang sekarang menjadi keras kepala. Kepada Tio, bahkan sering memukul Tio Tio yang juga tertekan oleh bapaknya Akhirnya menjadi nakal Sering mabuk dan sering membolos sekolah Suatu hari Tio pulang larut malam Karena baru selesai pacaran dengan Ardi. Saat Tio masuk rumah Ayah Tio masih terjaga Dan menunggu dia semalaman Tio masuk dengan kak ke dalam rumah Dari mana kamu? Eh, kamu punya telinga enggak? Dari mana saja kamu? Kamu tahu ini jam berapa? Aku tahu, Pak. Aku capek, Pak. Ingin istirahat. Aku nggak mau berantem sama Bapak. Maksudmu apa? Dina Syaitin malah bantah. Mau jadi, aku. mau jadi anak duraka kamu. Hah? Tolong biarkan aku istirahat dulu, Pak. Kapan Bapak mau mengerti kondisi aku? Dinasehati malah berani bantah bapak kamu Semenjak ibu meninggal, bapak selalu seperti ini Sebenarnya bapak itu kenapa? Diam! Kamu gak usah bawa, -bawa ibumu Tio berlari keluar rumah meninggalkan ayahnya Di pos kamling tak jauh dari rumah Tio Tio sedang sendiri menikmati miras yang baru saja dibelinya untuk menghilangkan stres karena ayahnya tadi azan tubuh berkumandang lewatlah pak ustadz yang akan pergi ke masjid dia melihat tio yang sedang mabuk berat. Astagfirullah natio kenapa ini? Masya Allah kok ada miras? Natio mabuk ya? Astagfirullahaladzim. Saya lagi stres pak, tolong jangan ganggu saya. Tapi bukan begini juga, Tona. Ini hal yang sangat ngelaknat Allah. Percuma, Pak. Allah nggak pernah mau dengar doaku. Tolong Bapak pergi dari sini. Saya pengen sendiri, Pak. Ya udah, saya ke masjid dulu. Saya cuma bisa nasehati Natio. Kalau memang Natio benar-benar mempunyai masalah yang berat, harusnya Natio bisa lebih ingat kepada Allah. Bukan malah seperti ini, Nak. Percayalah Allah tidak akan memberi masalah melampaui batas kemampuan hambanya. Tio hanya terdiam dan Pak Ustadz pun pergi meninggalkan Tio. Setelah terdiam lama dan sedikit menyesal, Tio pun beranjak dari tempatnya dan pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah Tio bertemu dengan Fitri pembantunya. Den Tio, dari mana saja? Kok jam segini baru pulang, Den? Aku habis keluar sebentar, Bo. Bapak mana? Bapak masih tidur Den. Ya udah Den, tio salah subuh dulu. Habis itu udang persiapan berangkat sekolah ya Den. Ya udah, aku tak ke kamar dulu Bo. Iya Den, Bo juga tak nyiapin sarapan dulu. Tio pun langsung masuk kamar dan Fitri menuju ke dapur untuk mempersiapkan sarapan untuk keluarganya. Bel masuk sekolah pun berbunyi. Suasana kelas 12 IPS 1 SMA Bakti Peduli pun menjadi sunyi. Semua siswa pun menempatkan diri di kursinya masing-masing. Kamu udah selesai ngerjain PR, mudah? Udah dong, tapi aku ada satu soal yang belum bisa aku kerjain. Pasti soal terakhir kan? Iya, nda. Susah banget itu. Sama aku juga belum kok, nanti kita tanyain ke Bu Guru sama-sama ya Oke deh Bu Anis pun masuk ke kelas Assalamualaikum anak-anak Waalaikumsalam Bu Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Mari teman-teman kita berdoa berdoa dimulai selesai ya sebelumnya Ibu akan absen dulu ya Eda hadir Bu Devina ibu hadir Bu Rio Tio, Tio mana ya? Tio belum datang, Bu. Anak itu selalu saja telat. Kalau tidak begitu, pasti membolos. Kemudian tiba-tiba Tio masuk ke dalam kelas. Maaf, Bu. Saya telat. Dari mana saja kamu jalan? Gini, baru masuk. Saya tadi kurang enak badan, Bu. Jadi, saya bangun kesiangan. Uh, sudah berapa kali kamu beralasan seperti itu? Ibu sudah bosan mendengarnya. Setelah pulang sekolah, kamu datang ke ruangan ibu Tio. Iya, Bu. Ya, ya Bu. sudah, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Pelajaran pun dimulai seperti biasa. Sepulang sepulang sekolah, Tio langsung menghadap Bu Anis. Assalamualaikum, Bu. Permisi. Waalaikumsalam Iya silakan masuk Tio Iya terima kasih Bu Jadi begini Tio Bu Guru langsung ke the point saja Kamu kan sudah kelas 3 Dulu ketika kamu kelas 1 dan 2 Kamu itu murid yang berprestasi dan rajin sekali Tapi belakangan ini semenjak kamu masuk kelas 3 kamu malah berubah drastis dan sering melanggar peraturan yang ada di sekolah kamu sering telat sering juga membolos tanpa ada izin yang jelas dan juga yang paling parah, SPP kamu selama satu semester belum dibayarkan dulu orang tuamu sudah ibu panggil tapi tidak memenuhi panggilan yang ada untuk itu kamu ibu panggil karena ibu sudah diamanahi oleh kepala sekolah untuk untuk memberikan surat ini kepada kamu ini, silakan kamu terima Bu Anis memberikan surat kepada Tio Ini surat apa Bu? Uh, silakan boleh kamu baca Tio membaca suratnya Loh, saya dikeluarkan dari sekolah Bu Iya Tio, kemarin sudah dirapatkan oleh seluruh Dewan Guru bersama Kepala Sekolah Untuk mengeluarkan kamu dari sekolah dengan seluruh pertimbangan yang ada Tolong Bu, beri saya kesempatan lagi Bu Saya akan melunasi spp saya Bu Saya janji akan berubah jadi lebih baik lagi Bu, tolong Bu, beri, beri saya kesempatan Bu Guru pasti bisa bantu saya kan? Iya kan Bu? Ibu sudah coba, Tio. Ibu tidak menging menginginkan hal itu. Karena Ibu tahu kalau kamu sebenarnya anak yang baik. Tapi Ibu tidak bisa berbuat banyak, Tio. Semua sudah menjadi kesepakatan para guru dan kepala sekolah. Pasti masih bisa, Bu. Tolong saya, Bu. Saya sudah saya sudah kelas 3. 3 Tiga bulan lagi saya lulus. Tolong bantu saya, Bu. Saya mohon... Maaf Tio, mungkin kamu bisa mencoba, mencoba mencari sekolah lain Insya Allah, prosedur pemindahan kamu nanti ibu bantu Tio yang sabar, ibu harap dengan semua ini Tio bisa kembali menjadi anak yang baik seperti dulu Sekali lagi, ibu meminta maaf uh, Ya udah bu, terima kasih saya, saya pamit dulu bu, kalau begitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata di luar sekolah Sudah menunggu Oka yang ingin menunggu Tio Tio Ada, Ada apa? Aku nunggu kamu dari tadi Bagaimana ketemungguan sih? yo memberikan surat DO-nya kepada Argi kamu dikeluarkan dari sekolah ya seperti itu maafin aku ya Tio ini pasti gara-gara aku deh bukan emang keadaannya kayak gini mereka terdiam sejenak mungkin ini saatnya kita untuk tidak melanjutkan hubungan kita Tio maksud kamu apa? Kamu sudah beda, Tio. Semenjak kepergian ibumu, kamu tuh banyak sekali perubahan. Keluarga kamu juga sedang mengalami keterpurukan. Dan sekarang, kamu dikeluarkan dari sekolah. Aku nggak mau jadi salah satu beban kamu. Mending kita jadi sahabat dulu aja, agar kamu bisa lebih fokus untuk kembali menata hidup kamu. Maafin aku ya, Tio. Ini yang terbaik. Ya udah, terserah kamu aja. Aku udah nggak peduli sama hidup ini. Tio pun langsung meninggalkan Argi. Sesampai di rumahnya, Tio bertemu kembali dengan bapaknya. Kenapa baru pulang? Aku baru selesai menemui wali kelas. Menemui. Ada apa wali kelas mencari kamu? Ini ada surat dari wali kelas. Iyo memberikan suratnya ke bapaknya, Pak Bildi. Pak Bildi pun membacanya. Surat pengembalian kepada orang tua? Maksudnya apa ini? Iyo dikeluarkan dari sekolah, Pak. Apa yang kamu lakukan sampai kamu dikeluarkan dari sekolah? Dasar anak tak tahu, tak tahu diri. Kerjanya menyusahkan orang tua saja. Apa alasannya kamu dikeluarkan? Hah? cepat coba Bapak harus tahu kenapa Bapak harus tahu kenapa aku seperti ini ini semua mungkin salah aku Pak tapi Bapak harus tahu juga kalau Bapak lebih punya perubahan besar semenjak Ibu pergi mungkin setelah setelah ini Bapak akan Bapak boleh membunuhku karena tidak ada alasan untuk tidak ada alasan aku untuk hidup lagi Pak Ibu udah enggak ada Aku dikeluarkan dari sekolah, pacarku mutus, mutusin aku, dan lebih parahnya, aku punya bapak yang lupa tugas dan sebagai dan sebagai seorang bapak. Tio pun langsung pergi menuju kamarnya. Pabili pun hanya terdiam menyesali perbuatannya selama ini. Semua masalah ini sangat membuat Tio benar-benar stres dan frustasi hingga Tio berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. Tapi betapa sayangnya Tuhan kepada dia. Hingga aksinya ini tak berhasil karena kepergok pembantunya yang akan masuk ke kamarnya. Ya ampun, Den Tio. Den mau ngapain? Loh, ini apa? Racun. Den mau minum racun? Ya ampun, jangan Den. Jangan lakuin ini, Den. Simbo nggak mau Den Tio kenapa napa Simbo pergi pergi saja udah nggak ada alasan buat aku hidup, Mbok. Aku sudah bosan hidup di dunia ini. Tapi Gejja, Gej jangan seperti ini, To Den. Gimana nanti Simbo ngomong sama bapak. Simbo juga dulu sudah diamar diamanahi oleh almarhum Ibu Aden untuk menjaga Aden. Jadi tolong Aden Tio jangan seperti ini ya. Ingat bapak sama Ibu Den. Tio terdiam sejenak mengingat kenangannya dengan ibunya dan menyesali menyelesa perbuatan yang akan dia lakukan itu. Maaf Bo, aku benar-benar hilaf. Aku sudah bingung banget mau berbuat apa. Rasanya aku sudah bosan dengan hidup ini. Maaf Bo, aku tidak akan mengulangi hal ini hal ini lagi. Iya Den. Adin ingat ya sama yang dinasihatin almarhum ibu Aden kalau Adin harus bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Iya Mbok, aku benar-benar menyesal mbo. Tio pun tersadar dengan apa yang akan dilakukannya selama ini dan berusaha untuk memperbaiki diri. Keesokan harinya, sebelum semua orang di rumah bangun, Tio pergi meninggalkan rumah untuk mencari jawaban dari semua masalah yang telah dia alami selama ini. Dia pergi tanpa arah dan tujuan, tapi saat dia sedang menunggu di halte, Tio bertemu dengan Ustadz yang menjadi pemuka agama di desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Gimana kabarnya, Tio? Nah, Tio mau kemana ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Ini, Pak, uh, ini saya masih belum tahu mau kemana. Loh, kok bisa begitu? Emang ada apa, Natio dari tadi kelihatan murung? Enggak uh, apa-apa, kok, Pak. Cuma sedang ada masalah saja. Oh iya, Pak, saya mohon maaf untuk yang dulu. Saya sampai mabuk sampai enggak peduli dengan apa yang Bapak katakan. Saya benar-benar menyesal, menyesal Pak waktu itu. Maaf sekali lagi, Pak. Iya, enggak masalah Natio. Bapak mengerti kok gimana kondisinya Natio. Tapi alhamdulillah sekarang Natio kan sudah sadar. Oh iya, bukannya Natio ini harusnya sekolah toh? Iya, Pak, tapi ini saya dikeluarkan dari sekolah. Oh kenapa bisa begitu Natio? Begini Pak, boleh saya cerita sebentar? Iya nggak apa-apa Natio. Siapa tahu saya bisa bantu. Semenjak al armah, almarhum ibu saya meninggal dalam kecelakaan bersama bapak saya, bapak saya frustasi sekali, frustasi, menyesali, menyesali kejadian itu saat. Sampai sekarang dia tidak bisa memanfa memanfaatkan dirinya karena sudah menyebabkan kecelakaan itu. Akibat bisnis yang selama ini Bapak saya jalani mengalami kebangkrutan. Keluarga saya menjadi, menjadi terpuruk. Bapak menjadi sangat keras kepada saya hingga akhir akhirnya sering memukuli saya ketika saya melakukan kesalahan. Saya pun juga tertekan dengan semua ini, Pak. Saya Menjadi pemabuk dan jauh dari agama dan di sekolah sering melanggar peraturan. Di samping itu juga saya tidak bisa membayar SPP selama 6 bulan. Dan akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah. Saya sangat bingung Pak, hingga saya berpikir saya sudah tak kuat hidup seperti ini, seperti ini terus. Bahkan saya sempat ingin bunuh diri, tapi untuk untungnya masih, masih ada pembantu saya yang masih mengingatkan saya sekarang, saya sadar, Pak, tapi saya bingung harus bagaimana sekarang keluarga kami tidak punya penghasilan yang sama sekali. Juga ini kembali ke sekolah, Pak. Oh, begitu. Jadi, gini, Nak Tio, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Nak Tio. Saya tidak menyalahkan Nak Tio hingga menjadi seperti itu. Mungkin karena usia Nak Tio yang masih remaja dan mengalami banyak masalah, jadi, Natio melakukan banyak kesalahan, tapi tak masalah. Allah selalu membuka pintu maaf selebar-lebarnya kepada hambanya. Yang penting sekarang, Natio mau sadar dan berubah. Saya sudah sangat senang sekali. Allah sudah memberikan banyak hidayah kepada Natio. Sekarang begini saja: ini kebetulan saya akan pergi ke pondok pesantren milik saudara saya. Natio bisa ikut saya kebetulan juga di sana sedang membutuhkan pegawai kantin yang baru. Natio bisa mencari uang untuk Natio kembali bersekolah dan kembali mendalami ilmu agama di sana. Bagaimana, Natio mau? Benar Pak. I iya saya sangat mau sekali Pak. Ya udah, mari kita berangkat. Akhirnya setelah beberapa bulan, setelah Tio bisa menyesuaikan diri di pondok milik Ustad. Tio bisa berubah menjadi lebih baik dan menjadi sangat religius. Dia juga bisa melanjutkan sekolahnya hingga akhir dan menjadi Ustadz di Pondok Pesantren. Di, di sisi lain, Bapak yang juga sudah mendapat pencerahan dari Ustadz akhirnya tersadar dan berubah menjadi lebih baik. Bisnisnya kembali berjalan dan hubungannya dengan Tio pun kembali membaik. Ayo anak-anak yang tadi Ibu tugaskan untuk menyimpulkan Dari drama tersebut silakan Siapa yang mau duluan Saya Bu Siapa Oh Happy, Happy ya Iya Mbak Happy ya, silahkan menurut, menurut saya uh, Itu Bu jadi uh, Apa namanya apa yang Dialami sama Siapa tuh tadi namanya Tio Tio. Iya. Tio. tio tadi itu uh, akibat dari apa tuh uh, Bapaknya gitu Bu. Jadi apa efeknya tuh ke Tio gitu? Jadi berpengaruh ya Mbak Happy ya, ya Tio jadi... itu dari dari bapaknya tersebut. Ya. Ya. Terus Mbak Happy ada mau lagi yang ditambahkan? Hmm. Udah sih Bu. Bisa itu aja Oh udah, yuk selanjutnya siapa lagi? Ya, bu. Saya bu Ya silakan. Saya bu Ya, silakan. ya Jadi kesimpulannya silakan. itu menurut saya itu uh, Tio itu seperti itu mungkin karena Perilaku dari orang tuanya bu Jadi ya. kayak fotokopian gitu bu Jadi apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu Jadi kena kedianya juga gitu lebih ininya Mbak Becky ditiru ya oleh Tio ya ditiru ya, ya. kalau okay. bahasanya mungkin kayak anak broken home gitu ya Bu kalau bahasa <tuh> biasanya maksudnya gimana Mbak Becky <tuh> maksudnya kayak uh, dia tuh kayak kekurangan kasih sayang gitu dari bapaknya gitu sih bu yang saya tangkap tadi ya benar benar benar, oh, benar. ah iya, iya, selanjutnya siapa lagi dua orang lagi ya saya bu ya silakan suci uh, menurut saya kesimpulannya jadi ada seorang anak yang bernama Tio yang bermasalah dan dan mempunyai orang tua yang tidak peduli dengan Tio uh, terus pada akhirnya Tio sudah membuat kesalahan Beberapa kali dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah Sehingga Tio ingin mencoba bunuh diri Dan akhirnya disadarkan oleh salah seorang pekerja uh, Yang bekerja di rumahnya Lalu Tio tersadar dan akhirnya dia menyesali perbuatannya bu. Iya benar Se uh, kayak Suci menjelaskannya cukup jelas ya teman-teman ya Ya selanjutnya siapa lagi yang akan memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya boleh, Febriana. Jadi kesimpulannya menurut saya semenjak uh, ditinggal meninggal Oke. oleh ibunya Tio, bapaknya Tio uh, mulai berubah perilakunya kepada Tio sampai akhirnya Tio merasa kurang kurang perhatian dan kasih sayang oleh uh, bapaknya lalu akhirnya dia juga ikut berubah menjadi anak yang bandel dan susah diatur sampai akhirnya Tio ingin mencoba bunuh diri tapi dicegah oleh pembantunya dan akhirnya Tio sadar jadinya dia uh, kembali berubah menjadi anak yang baik seperti sebelumnya gitu. yeah. dari empat terima kasih Mbak Febriana ya suci dan dua lagi tadi uh, benar sekali kesimpulannya seperti itu. Uh, lalu di sini Ibu meminta nih uh, ada enggak yang bisa uh, memberikan kesan dan pesan dari dari cerita tersebut. Iya, silakan. silakan. Uh, kalau kes, uh, kesan mungkin enggak uh, ada ya, Bu. Cuman kalau misalkan pesan mungkin ada nah, kalau pesan dari saya mungkin untuk orang tua di luar sana yang memiliki kesibukan atau masalah yang cukup berat di entah di dunia kerja atau di dunia masyarakat uh, sebagaimana mestinya masalah itu tidak dibawa-bawa ke dalam uh, ke dalam rumah, karena nanti uh, jika masalah itu tetap dibawa ke rumah, itu akan menimbulkan uh, efek seperti emosi kepada orang yang salah sasaran, yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tetapi kena marahnya, kena imbasnya, kena batunya. Uh, lagi pula, kalau dari cerita tersebut tadi. Di sini kan posisi bapaknya tidak berperilaku sebagai sebagaimana sebagaimana mestinya seorang bapak uh, yang mengayomi, yang memberi arahan atau memberi contoh contoh yang baik kepada anaknya, apalagi anak-anaknya ini si Tio ini laki-laki yang yang bagaimana mestinya si Si bapak ini bisa menjadi contoh yang baik untuk uh, Tio di masa depan Untuk untuk cerminan Tio Ini loh, figur seorang bapak tuh seperti ini Yang, yang mengayomi keluarga Yang uh, menasihati anaknya, merangkul anaknya Bukan yang marah-marah, marah-marah, marah-marah dan marah-marah Karena itu akan menimbulkan efek juga kepada seorang anak maupun anak dari kecil sampai besar pun mereka pasti akan melihat uh, bagaimana orang tuanya berperilaku dan kita juga kan tidak mau jeleknya jeleknya orang tua ditiru oleh anak kita sendiri nanti itu aja sih bu iya benar sekali terima kasih ya mas Yudja, sudah menjelaskan pesannya yang sangat jelas dan uh, terima kasih juga buat adik-adik nih yang sudah melakukan Zoom pagi ini ya kan sebelum kita mengakhiri Zoom ini uh, boleh enggak Uh, ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu Sayonara semua sama-sama. Siap bu. Boleh bu. Boleh. Boleh bu. Coba Mas Yuca dipimpin yuk kita menyanyikan lagu yuk. Baik ibu. Oke. Okay. Eh silakan teman-teman bisa di unmute dulu untuk mikrofonnya. Uh, silakan yang belum unmute unmute uh, micnya juga kalau kalau bisa, tapi kalau tidak bisa uh, tidak apa-apa ya, satu, dua, tiga selamat hey, iya, itu aja ya lagunya ya ya udah terima semuanya. kasih adik-adik untuk Zoomnya kali ini uh, Zoomnya lancar ya gitu semuanya juga aktif satu sama lain terima kasih buat semuanya sebelum kita mengakhiri kita penutupan dulu yaitu berdoa silakan Nur di persilakan untuk memulai berdoa lagi Baik Ibu, terima kasih. Baik teman-teman, ala kebaiknya untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Iya, terima kasih adik-adik. Ibu izin keluar Zoom ya. Terima, tawar, tawar, ibu. terima kasih banyak untuk makalah itu. terima kasih, ibu. terima kasih. Ya, terima kasih Makasih, Bu.